di server sampai perlu Oh gitu kan Kami Mari saja. Saya akan tanyakan perbanyak manfaat. Lihat dia sifatkan. Jadi orang. Saya mau ada Berapa? coba coba coba coba coba coba coba coba coba apa kalau itu apa <tangan> contoh-contoh contoh contoh contoh contoh Yeah. <laughs> de que Eh, masih pakai tangan tantang kan? hmm. ke? jadi? Awas Telat more increaseseryak ora monitoring langsung tanpa jarang, share, kakak sendiri kaka jalan <debates> <vocals> <c> untuk <push Royal> <Sherman> 1 gue Aduh, usah itu Pak. begitu Gerak gitu? besar-besar dia tak kok itu dulu lu sana pergi kali itu kan kan dia Oh, tidur. kita Muncul, ya? ya, ya, ya. Uy. Uy. Uy. Banyak-banyak Oke guys, kembali ke kita guys Salam olahraga sehat, itu mahal Apa? <laughs> eh, titik ini? Ini itu. Di Oh... masuk di grup itu. Atau... Itu kacang. Kalau suka dia cok terus Saya curik pakai permainan belakang di sini, itu Apa yang banyak itu, pada ada seribu malam saja, malam dua, tiga, lima, lima. Yang yang di dalam ya dia main atas oh, bilang Gilang,